Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam Satu Abi Salam Budidaya Sebelumnya saya minta maaf Apabila ada beberapa konten saya Yang sedikit saya rubah Itu karena adanya kesalahan Terkait dengan Klaim Hak cipta sahabat Yaitu terkait tentang Musik background yang saya gunakan dalam beberapa konten saya yang sebenarnya itu tidak eh, berdampak sahabat ya akan tetapi daripada mengganggu kenyamanan lebih baik eh, saya merubahnya oke sahabat kita lanjut ada beberapa eh, pengalaman yang saya dapatkan selama saya berbudidaya ikan nila yang tentunya ingin sekali saya bagikan untuk sahabat-sahabatku pemula yang e, berkeinginan membudidayakan ikan nila. Untuk berbudidaya ikan, tentunya e, yang wajib dipersiapkan yaitu kolam. Akan tetapi, e, apabila saya boleh menyarankan untuk sahabat-sahabatku pemula sahabat eh, menggunakan kolam yang berukuran sedikit lebih besar jangan terlalu kecil dikarenakan dengan pengalaman yang saya dapatkan kolam yang kecil itu pun juga mempengaruhi dengan adanya pertumbuhan dari ikan-ikan yang kita budidayakan juga persiapan untuk peralatan sebagai penopang aerasinya. Entah itu aerator ataupun water pump. Untuk masalah sistem di sini tergantung selera sahabat dan keinginan sahabat sendiri. Karena pada dasarnya semua sistem itu baik, bagus dan benar. Asal sesuai dengan anjuran atau aturan mainnya. Oke, sahabat Sedangkan jumlah kolam saya menyarankan untuk sahabat-sahabat pemula -sahabat mula agar sahabat menyiapkan dua unit kolam. Dikarenakan eh, pada usia-usia tertentu ikan-ikan yang kita budidaya ada waktunya untuk memisahkan. Karena... Dari sekian banyak ekor yang kita pelihara atau yang kita budidaya itu pertumbuhannya pasti ada yang terlambat. Dan sekalipun bibit yang sahabat gunakan itu merupakan bibit pilihan, bibit unggul, bibit super. Dan ada istilahnya bibit yang sudah dimonosek sahabat. Akan tetapi dari sekian ratus ekor dari ikan-ikan yang kita pelihara atau yang kita budidaya itu pasti ada beberapa persen yang pertumbuhannya itu lambat dan di saat itu eh, sebaiknya sahabat pisahkan dari ikan-ikan yang pertumbuhannya normal atau lebih cepat tumbuh besar dengan menggunakan kolam yang tentunya sudah dipersiapkan dari awal dan saya ulang sekali lagi, bahwasanya bibit yang super, bibit pilihan, bibit yang sudah dimonosek itu belum bisa menjamin 100% pertumbuhannya sama. Karena yang namanya makhluk hidup pasti ada kalanya mengalami stres, sakit, dan sebagainya. Dari hal itu yang bisa memperlambat daripada pertumbuhannya. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk sahabat-sahabatku pemula yang ingin membudidayakan ikan, sebaiknya sahabat minimal menyiapkan dua unit kolam sekaligus untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang seperti saya sampaikan di depan. Oke, sahabat, demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa membantu, dan untuk sahabatku, jangan takut. Untuk mencoba selamat berkarya, optimis bahwa sahabat juga bisa. Dan sukses itu tidak datang dengan sendirinya sahabatnya, akan tetapi sukses itu hadir bersamaan dengan e, keringat kita atau jerih payah kita. Oleh karena itu, sahabat jangan takut untuk mencoba, dan jangan pula takut gagal Sebab kegagalan hanyalah sebuah keberhasilan yang tertunda saja Asal sahabat selalu telaten, tekun, dan tidak pernah putus asa untuk mencobanya Oke sahabat terima kasih sudah menonton Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Tentu di subscribe, like,